REST API adalah cara paling populer digunakan untuk komunikasi antar client dan server via protokol http. Di video ini kita akan membuat API untuk mengelola artikel seperti edit challenge, dengan operasi CRUD, atau create, create, update, dan delete menggunakan elixir, plug, dan juga library http server yaitu cowboy. seperti artikel pada umumnya kita butuh beberapa field seperti judul kemudian cuplikan isinya dan juga isi lengkap dari artikel tersebut. kita akan mulai dengan membuat uh, dan mempersiapkan karya baru dari elixir project yaitu menggunakan mix new. kita akan menggunakan nama artikel Underscore API dan juga flag yaitu supervision supaya kita tidak perlu menuliskan boilerplate di application.ex seperti yang kita lakukan di video sebelum ini kemudian kita masuk ke artikel API nya kemudian kita menuju ke mix.xs dan menambahkan beberapa dependensi yang dibutuhkan diantaranya ada Dengan versi 1.11 kemudian cowboy ini adalah sebuah pustaka http server dari Erlang yang bisa kita juga bisa kita gunakan di project elixir kemudian kita butuh plug cowboy sebagai adapter dan terakhir karena kita ingin membuat, atau membuat dan terakhir karena kita ingin membuat REST API dengan formatnya JSON jadi kita butuh pustaka untuk decode dan encode JSON yang namanya adalah JSON dengan menggunakan A dan kita bisa mendownload semua dependensi dengan mix.get dan kemudian kita akan mulai membuat hello world terlebih dahulu jadi kita buka nah dan ketika kita menggunakan flag minus minus sub di sini Elixir Mix sudah membuatkan kita kode boilerplate untuk application.ex sehingga kita tidak perlu mengetikkan secara manual. Yang perlu kita tambahkan adalah di bagian children kita bisa tambahkan untuk menjalankan cowboy ketika aplikasi dijalankan. Dan skemanya adalah http, Dan kemudian kita akan menambahkan sedikit informasi dengan logger yang sudah disediakan oleh texture dan juga plug di sini kita tambahkan loggernya di sini logger.info dan di sini kita menggunakan route sebagai plug jadi kita akan membuat sebuah file baru dengan nama routes.ex kita menggunakan plug router dan plug dispatch seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya dan di sini berhubung kita ingin mengembalikan nilai dalam bentuk JSON, kita akan menggunakan Flask parser dengan parser-nya adalah tipenya JSON. Kita tambahkan informasi yaitu application/json. Dan jangan lupa kita tambahkan juga informasi decoder yang kita akan gunakan yaitu JSON. Kemudian kita akan buat sebuah routes baru kita saja dengan status code 200 kita kirimkan statusnya kemudian kita jalankan dengan mix run no halt Oops, ada sedikit typo di sini bukan schema melainkan skim. jadi kita ganti application kembali ke application.tx dan schema kita ganti skim dan kembali kita jalankan mixeran minus minus no halt dan sekarang servernya sudah jalan di port 4000 dan kita akan coba dengan churl lokal 4000 dan hasilnya status oke okay. sekarang kita lanjut untuk menambahkan atau melengkapi routes kita supaya bisa menjalankan operasi CRUD atau create read update delete yang pertama adalah create dulu ini adalah untuk create, kemudian untuk read, lalu untuk read juga, read detailnya, berikutnya untuk update, dan untuk delete. Selanjutnya kita akan mempersiapkan struktur data untuk artikel kita. Nah di Elixir dan di beberapa bahasa pemrograman lain, struktur data yang bisa digunakan, yang cocok digunakan untuk menyimpan data seperti ini artikel ataupun apapun biasanya bisa menggunakan struct tipe data atau struktur data struct jadi kita buat dulu struct -nya. kita akan buat satu folder baru khusus untuk menangani operasi CRUD di luar API jadi kita buat seperti service baru di sini kita akan buat directory baru dengan nama artikel service dan di artikel service ini kita akan buat file baru namanya adalah artikel tx. Nah disini akan menyimpan struct atau struktur data struct. Kita definisikan dulu modulnya dari service. service.artikel dan kita definisikan structnya Untuk artikel kita memiliki field id, title, kemudian excerpt dan juga body atau teksnya. Sudah selesai dan sekarang struktur data struct artikel sudah bisa kita gunakan di modul-modul yang lain. Kita akan membuat sebuah file baru dengan nama artikel service di luar sini di satu, satu level dengan route.ex, kita buat file baru dengan nama service.ex. Nah, di sini kita akan membuat seperti controllernya. Jadi routes akan mengarahkan kita ke Artikel service dan artikel service akan mengambil data dari struktur data kita. Jadi, misalkan di sini kita bisa definisikan "get all articles" yang meriten "oke" okay, dan "articles" nantinya. Dan misalkan lagi, contohnya kita bisa "get one article" dengan ID, dan kita bisa melakukan operasi filter di sini atau find dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, artikelnya sudah eh, kita buat struknya dan untuk aplikasi kita ini kan seperti CMS, jadi memiliki lebih dari satu artikel. Jadi ada banyak artikel yang biasanya bisa kita simpan dalam bentuk list atau array. Nah, kita bisa aja membuat artikel di sini dalam sebuah list atau array dan kemudian kita bisa melakukan seperti ini misalkan 6.000 fine articles article, kemudian kita cek artikelnya seperti ini dan lanjut kita bikin add artikel misalkan dan seterusnya akan tetapi permasalahannya adalah kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini karena di bahasa pemrograman fungsional seperti elixir kita tidak bisa menggunakan global variable seperti ini kalau kita coba jalankan atau kita compile maka dia akan terjadi error karena artikel ini tidak bisa dibaca di dalam fungsi sehingga kita tidak bisa mendapatkan persistensi data dari artikel ini nah untuk mengelola state secara global Biasanya yang kepikiran adalah dengan menggunakan database. Di Project ini dan di video ini rasanya database belum terlalu diperlukan. Kita bisa menggunakan proses untuk mengelola state hanya saja untuk membuat proses manual seperti video-video kita sebelumnya jalannya cukup panjang. Tapi jangan khawatir, Elixir sudah menyediakan abstraksi yang penggunaannya lebih sederhana, yaitu namanya adalah agent atau agent. Kita akan coba menggunakan agent di iex terlebih dahulu untuk mendemokan cara kerjanya. Yang pertama kita bisa start agent baru dengan start link yang kita butuhkan di start link ada satu parameter yaitu adalah fungsi anonymous yang akan meriakan inisial state. Dalam hal ini adalah array kosong atau list seperti yang kita butuhkan di sini. Dan kemudian kita simpan ini ke dalam agent untuk mendapatkan agent uh, PID-nya di sini dan kemudian kita bisa memasukkan data dengan menggunakan agent.update kemudian kita tambahkan PID-nya yaitu agent dan kemudian kita tambahkan fungsinya untuk mengupdate list dari global state tadi kita misalkan tambah angka 1 ke dalam list dan kita append ke list yang sudah ada yaitu yang kita dapat dari sini dan kemudian listnya sudah diupdate dan untuk membaca state terbaru kita bisa gunakan agent.get tambahkan pid dan kemudian kita print listnya dan kita dapatkan angka 1 dan ketika kita ingin menambahkan lagi kita bisa tambahkan angka 2 misalkan kemudian kita get lagi dan setelah selesai misalkan programnya dimatikan atau servernya dimatikan kita ingin menghapus semua data global tersebut atau kita biarkan supaya persisten karena ketika proses atau agent ini tidak kita stop maka dia akan terus-menerus hidup dan listnya tetap akan persisten sehingga kalau kita mau mematikan kita bisa agent.stop dengan menambahkan agent id dan sekarang kalau kita update sudah tidak ada karena agentnya sudah kita stop dan sekarang kita akan menggunakan agent ini di Project kita untuk mengelola artikel di sini, kita bisa gunakan use agent. Lalu, kemudian kita tulis hampir sama seperti tadi, kita tambahkan sebuah fungsi untuk melakukan start dengan start link yang menerima sebuah parameter yang tidak kita gunakan. Kita buat agent baru yang memiliki inisial state, yaitu array kosong, sebagai pengganti artikel sama dengan list tadi. Kemudian, untuk memudahkan supaya kita tidak perlu. Menampung agent PID, kita bisa namai agent ini sebagai misalkan store. Jadi, kita tidak perlu melakukan "OK" agent fit di sini karena kita bisa mengakses agent ini berdasarkan nama asal kita meletakkan nama di parameter kedua dari si agent ini seperti ini. Dan sekarang, kita bisa menggunakan store, misalkan kita mau get all. Articles kita bisa mendapatkannya dari agent.get, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Bedanya adalah kita bisa memanggil tanpa agent.id, tapi kita menggunakan nama dari agent tersebut yaitu store. Kemudian kita tambahkan datanya di sini untuk mengambil datanya dengan menggunakan fungsi anonymous, dan kemudian kita return artikelnya. Begitu juga dengan get one article, kita bisa dapatkan artikelnya dengan agent.net juga dan kemudian dari datanya kita dapatkan atau kita find atau kita filter di sini berdasarkan ID dan jangan lupa ID di sini karena HTML atau HTTP kita akan selalu mendapatkan ID dengan string, jadi kita harus convert dulu menjadi string, menjadi, dari string menjadi integer. Kemudian kita save dan tidak lupa, jangan lupa kita harus meritan oke okay dan artikel. Untuk menambahkan artikel, menghapus dan mengupdate artikel. Untuk add artikel, kita akan langsung pattern matching aja di sini dengan menggunakan map. Kita butuh ID yang kita simpan ke dalam variable id kemudian title dan juga body dan kita bisa generate artikel baru dengan menggunakan struct yang tadi kita buat yaitu article-api.articleservice.article disini adalah struct dan id adalah id, title adalah title dan berhubung ini akan kita gunakan cukup sering jadi kita gunakan alias saja biar lebih singkat seperti ini. Jadi kita di sini alias ini dan ini. Kemudian kita lanjut lagi di sini kita akan update si agentnya. Store namanya artikelnya akan kita append ke dalam artikel. Jadi kita taruh di depan ya. Kita append, prepend, kita prepend dari articles menjadi nambah satu nambah satu nambah satu dan seterusnya. dan kemudian kita hitam okay kita artikel creative selanjutnya kita akan buat fungsi untuk mengupdate artikel update artikel sama kita akan menggunakan pattern matching juga nah untuk update artikel sendiri kita akan menggunakan Cara manual, jadi kita ambil dulu get artikel by ID, kemudian kita update artikelnya, kemudian artikelnya kita remove artikel sebelumnya kita remove, kemudian kita masukkan artikel yang sudah terupdate. Jadi langkah-langkahnya adalah get artikel by ID, kemudian update artikel, remove old artikel, put back updated artikel. Oke, okay. untuk get artikel by ID kita sudah punya uh, fungsinya yaitu get one artikel. Jadi kita bisa gunakan itu uh, get one artikel by ID dan kemudian kita dapatkan OK dan juga artikel di sini. Dan kemudian kita update artikel ini dengan struct juga artikel yang mau kita ubah adalah data yang kita dapatkan misalkan di sini title yang mau kita ubah kemudian excerpt kalau ada perubahan dan juga body dan kita tampung ke sebuah variable yaitu updated article selanjutnya kita harus remove dulu artikel saat ini jadi kita update store nya dan kita filter id nya jika id-nya tidak sama maka akan dihapus dan kemudian kita kembalikan lagi kita tambahkan lagi masukkan lagi si artikel yang sudah terupdate kita update lagi dengan menggunakan prepend seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya dan kita return statusnya artikel dan terakhir kita butuh fungsi untuk mendele. kita update aja kita gunakan filter dan kita Kirimkan statusnya, itu artikel related dan artikel service. Kita sudah selesai, sudah siap digunakan di routes, dan ini bisa kita lakukan di application ex. Di sini artinya, ketika kita melakukan mix run untuk menjalankan http server, kita juga sekaligus menjalankan. Agent untuk menyimpan artikel atau store-nya, jadi di sini kita bisa definisikan artikel API, service dengan parameter tanpa parameter. Dan ketika kita menuliskan seperti ini, artinya ketika aplikasi dijalankan, maka secara otomatis kita juga akan menjalankan startling ini, dan agentnya juga akan berjalan. Kita ke route dan kita akan mulai menggunakan fungsi-fungsi yang tadi kita buat. Yang pertama, kita akan coba untuk read dulu. Meskipun datanya masih kosong di awal, kita panggil fungsi get all article dari article service. service.get all article dan kemudian kita simpan ke variabel atau kita cocokkan polanya dengan ok dan articles dan kemudian kita send responsnya dan connection dan status code 200 dengan json encode nah di sini kita bisa membuat ini menjadi lebih singkat dengan artikel service all artikel saja karena akan digunakan di banyak tempat jadi kita alias lagi saja di sini ke api tambahkan satu lagi yaitu new untuk new sendiri kita bisa memanggil artikel service.get artikel yang akan kita masukkan sebagai data adalah connection body param dan kita cocokkan dengan status oke okay dan message-nya yaitu artikel insert dan kita send response-nya dan sekarang kita akan coba terlebih dahulu untuk new routes dan juga get all article. Kita jalankan dulu mix run and no halt-nya. Dan di sini saya akan menggunakan HTTP client namanya adalah Insomnia. Teman-teman juga bisa menggunakan HTTP client lain seperti Postman ataupun bahkan cURL. Dan kemudian kita akan coba get all article yang akan return array kosong tentunya karena datanya belum ada. Dan sekarang kita akan mencoba membuat artikel baru dengan routes new tentunya tipenya adalah pos dan datanya adalah id-nya satu ini kita buat manual dulu harusnya id-nya otomatis ya id 1 title excerpt dan juga body pos artikelnya sudah berhasil dibuat dan sekarang kita akan coba kembali dengan get all article dan di sini error 500 internal server terlihat lihat di sini ada errornya bahwa json encoder Not implemented for article struct. Maka di sini dia menyarankan untuk menambahkan derive Json Encoder. Dan ini yang akan kita lakukan di bagian struct artikel. Di sini kita tambahkan derive Json Encoder untuk melakukan encode struct kita secara otomatis. Jadi kita save dan kemudian kita restart kembali server kita dan kita jalankan kembali. Tentu hasilnya ketika di restart datanya kembali kosong. Kita balikin lagi ke post dan add new artikel. Artikel sudah berhasil dibuat, dan kita lihat hasilnya adalah data sudah berhasil masuk. Sekarang kita sudah bisa melanjutkan ke route berikutnya, yaitu update dan delete. Kita lanjut lagi untuk menyelesaikan route kita. Untuk read one, kita bisa gunakan artikel serviceget get one article dengan ID, dan kita cocokkan dengan OK status dan juga artikelnya, kemudian untuk update. Juga sama, oke. Okay, dan message kita akan menggunakan artikel service artikel dengan ID dan datanya adalah kon body core params. Dan kemudian kita send responsnya. Dan terakhir, untuk delete juga sama, remove artikel dengan ID, send, dari start servernya, dan kita coba di insomnia. Pertama, kita coba new artikel, kita coba beberapa kali, dan kemudian kita coba get all kita punya ID 2 dan ID 1 dan kemudian kita bisa detail tekan S details dapat ID 2 dan dapat ID 1 lalu untuk update kita akan update ID 1 dari body artikel menjadi body artikel 1 Send. di sini masih error kita lihat di service untuk update artikel kita tidak membutuhkan ID di sini karena di routes kita memanggil caranya adalah update artikel id koma body params jadi di servicenya kita bisa gunakan id seperti ini dan save kemudian kita restart dan kita ulangi lagi dengan house new dengan id satu oke okay. id dua new artikel 2 oke okay. kita get all sudah ada 2, dan sekarang kita update dan put update id 1 yang kita update adalah body article menjadi body article 1 send ada typo di agent kita ulang lagi dari post new id 1 dan id 2 new article 2 kemudian kita cek dulu hasilnya dan kemudian kita put dengan update 2 new artikel 2 menjadi body artikel 2 artikel update dan sekarang kita cek untuk get all ID 2 body artikelnya menjadi body artikel kedua sebelumnya body artikel saja dan untuk delete, kita bisa gunakan metode delete dan delete di sini dengan ID dua. Dan hasilnya artikel berhasil delete. Dan kalau kita all, hasilnya akan menjadi satu. Dan apabila servernya kita matikan kemudian kita nyalakan kembali, datanya kembali hilang. Persis seperti kebutuhan atau requirement yang diharapkan di Didit Talent. Itu dia tutorial singkat yang tidak terlalu singkat untuk membuat REST API dengan elixir, plug, dan juga HTTP server cowboy. Jika teman-teman menyukai format video pendek seperti ini, silahkan tuliskan kesan dan pesannya di kolom komentar. Ditunggu ya.